Oke okay, coy, begitulah kondisinya ya dan Ribusnya yang tadi mengalami laka yaitu bayi tabung Ya, begitulah kondisinya Itu kalau kalian lihat, itu kaki kanan ya Atau kaki kiri, itu kaki kanan gitu Kita semuanya doakan saja buat Sam-samnya yang terbaik Pokoknya semoga lekas sembuh ya Oke okay, coy, dari saya hanya itu Dan kita juga doakan buat semuanya Ribus-ribus yang saya di jalanan. Semoga diberi keselamatan selalu, kesehatan selalu ya. Pokoknya, doa yang terbaik dari kita semua. Semoga lekas sembuh, sehat selalu, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya lagi. Oke, coy, mantap!